untuk presiden waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang liburan di bulan Januari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang liburan di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kari pekerjaan seorang liburan di bulan Januari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Januari tahun 2021.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 five of swords ataupun lima pedang. Secara umum five of swords itu diartikan melihat situasi dan kondisi dan pandai melihat peluang orang lain untuk membantunya di dalam kesusahannya. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya kesehatan itu menurun dikarenakan selalu melihat peluang dan memikirkan apa yang akan ia minta bantuan kepada orang lain sehingga di sini menjadi beban pikiran kepada dirinya sendiri. Dan untuk kesehatan jurnalib di bulan Januari tahun 2021 di sini menggambarkan Kesehatannya mengalami sedikit penurunan dikarenakan di sini seorang Libra sedang memikirkan sesuatu yang sangat susah ataupun sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat berarti dan yang sangat berguna di dalam kehidupannya sendiri. Namun di sini seorang Libra mampu melihat peluang yang dimana di sini seorang Libra meminta bantuan kepada orang lain untuk menjalankan aktivitas sehari harinya ataupun untuk membantunya di dalam menjalani kegiatan kehidupan sehari hari dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentacle, secara mungkin, of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Libra akan mengalami penurunan kesehatan dikarenakan ia sedang bingung memikirkan antara hubungan asmara ataupun hubungan kehidupan. Dan yang kedua adalah seorang Libra mendapatkan dukungan motivasi serta mendapatkan perhatian penuh dari seorang pasangan Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang pasangan akan membantu seorang Libra dalam menjalankan kehidupan ataupun aktivitasnya sehari-hari Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Hermit cara umum diem itu artinya mencari ketenangan diri keluar dari kegelapan mendapatkan penerangan mendapatkan pencahayaan dan jika kartu M kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan penurunan kesehatan di bulan januari tahun 2021 yang dimana di sini ada dua prediksi yang pertama seorang libra sedang bingung memilih antara kehidupan ataupun asmara dan yang kedua seorang libra mendapatkan dukungan motivasi serta doa dan dari seorang pasangan dan dihermit di sini mengartikan Seorang Libra mendapatkan ketenangan diri atas dukungan dari pasangan yang dimana di sini pasangan berusaha untuk membantu seorang Libra bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu keuangan seorang Libra di bulan Januari adalah five of Pentacle ataupun 5 koin secara umum 5 of Pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan dan di sini bisa digambarkan memberikan ataupun membantu seseorang itu tanpa memaksakan kehendak dan di sini suka membantu seseorang namun dia sendiri sedang membutuhkan atau dalam keadaan susah dan di sini digambarkan untuk keuangan seorang liberal di bulan Januari tahun 2021 keuangannya perlu melakukan suatu perubahan yang dimana di sini mengkontrol menata meniti kembali pengeburan dan pendapatan dan di sini juga disarankan kepada seorang Libra, baiknya stabilkan dulu keuangan kehidupan dan mulailah membantu orang lain. Di sini tidak disarankan kepada seorang Libra, membantu orang lain di dalam kesusahan diri sendiri, suka membantu namun kita sendiri sedang membutuhkan. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Libra merupakan seseorang yang penuh tanggung jawab ataupun suka membantu orang lain di dalam kategori keuangan kehidupan serta finansial.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 Dan kesusahan, dan di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan adalah seorang lewa akan mengalami penurunan keuangan, yang dimana di sini seorang pasangan seorang lewa akan mendukung seorang lewa dan memberikan masukan kepada seorang lebar agar fokus kepada diri sendiri dulu dan kemudian membantu orang lain dan jika kartu helmet kita gabungkan dengan keuangan seorang libra disini menggambarkan seorang libra disini suka membantu orang lain dengan tujuan untuk menenangkan diri ataupun mendapatkan kenyamanan hati yang dimana disini berdampak negatif kepada keuangannya sehingga disini seorang pasangan akan memberikan support masukan kepada seorang libra agar bangkit dan memperjuangkan keuangannya lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu pekerjaannya adalah Nine of One ataupun sembilan tongkat. Secara umum, Nine of One itu diartikan melakukan pekerjaan dengan sendiri, melakukan job dengan cara sendiri menyelesaikan pekerjaan dengan ide sendiri, dan di sini di satu sisi mulailah belajar dari orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara ide ataupun dengan cara yang singkat. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Libra di bulan Januari tahun 2021. Karirnya mengalami peningkatan, yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan 9 tawaran pekerjaan, yang dimana nilainya sangat besar dan sangat berdampak positif kepada kehidupan karir dan pekerjaan seorang Libra sendiri. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwasannya semua pekerjaan yang diterima oleh seorang Libra di bulan Januari tahun 2021, ia akan selesaikan, ia akan kerjakan dan penuh tanggung jawab serta disiplin dengan ide dan caranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan seorang Libra akan merasakan kelelahan yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seorang Libra akan mulai bingung memilih antara karir kehidupan ataupun hubungan asmara, yang dimana sini juga berdampak negatif kepada kesehatannya. Di Disini seorang Libra ingin fokus di dalam bekerja, namun di satu sisi seorang Libra akan kurang memperhatikan pasangannya sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Offcard Secara umumnya, kenaik Offcard itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan disini menggambarkan seorang Libra memulai karir, menerima karir, menerima tawaran pekerjaan di bulan Januari tahun 2021, yang dimana di sini nampak positif kepada keuangan, kehidupan, namun di sini nampak negatif kepada kesehatan. Di sini terlalu positif dalam bekerja dan selalu memikirkan pekerjaan. Dan di satu sisi seorang libra akan mengabaikan pasangannya sendiri yang dimana di sini seorang. Sahabat, kerabat, ataupun saudara libra akan memberikan masukan kepada seorang libra Agar karir pekerjaan dan hubungan asmara itu sejalan Agar mendapatkan karir yang lebih sempurna dan keuangan yang lebih bagus Serta kehidupan yang lebih bagus dan jika kartu daya kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan di sini menggambarkan seorang Libra di satu sisi mendapatkan ketenangan hati, kenyamanan hati di dalam bekerja namun di satu sisi seorang Libra akan memperhatikan serta memikirkan pasangannya yang dimana di sini mendapatkan pertimbangan yang sangat berat yang berdampak negatif kepada kesehatannya sehingga di sini seorang sahabat kerabat akan memberikan masukan motivasi kepada seorang Libra agar hubungan asmara dan karir sejalan agar semuanya berjalan dengan baik kepada kehidupannya dan untuk kartu hubungan asmatanya adalah two of cup ataupun dua piala secara umum two of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen jadi disini digambarkan kepada seorang libra yang sedang single seorang libra akan menentukan pasangan memilih pasangan di bulan Januari tahun 2021 yang dimana disini memiliki komitmen untuk menjalani hubungan yang lebih bagus yang lebih serius antara seorang Libra dengan seseorang yang Libra jadikan pasangan di bulan Januari tahun 2021. dan di sini kepada seorang Libra yang sudah berpasangan, menggambarkan seorang Libra yang berpasangan akan memiliki tujuan yang dimana di sini untuk kejenjang yang lebih serius, yang dimana di sini untuk memiliki komitmen dan memulai membangun hubungan yang lebih bahagia, romantis, harmonis bersama pasangan Libra sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan memiliki sebuah. Indikasi hubungan orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang disebabkan oleh libra ataupun pasangan libra sendiri dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi disini menggambarkan kepada seorang libra yang single ataupun yang berpasangan sama saja mengartikan bahwasanya mereka membangun ataupun memulai hubungan yang lebih harmonis serta ke jenjang yang lebih serius. Ke jenjang yang lebih bahagia yang dimana mana di tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang simbolkan dengan face of cup dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Libra akan memiliki keturunan di bulan Januari tahun 2021 yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang lebih bahagia lebih harmonis lagi dan jika kartu hermit kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan Seorang libra bersama pasangan akan memulai hubungannya asmara yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih harmonis. Dimana di sini seorang libra dan pasangan akan sama-sama memberi kenyamanan hati dan kenyamanan diri yang dimana tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya di bulan Januari ini kenyamanan hati, ketenangan hati diperoleh oleh seorang libra bersama pasangan dikarenakan memiliki keturunan. Dan untuk angka keberuntungan seorang libra di bulan Januari itu berada di angka 5, 55, 59, 92, dan 29. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang libra di bulan Januari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...